Kau semakin berbeda, tak seperti biasa Tak ada masalah, kau datang marah-marah Kau bawa cerita tipu, tak jelas Tak bisa percaya karena sesayang sa kau serius Saya tahu kau mau dan hanya karena terpaksa cinta dan saya hati Tapi kau lihat dari harta Aduk pada eh, kau sungguh bahaya Matreka galas kakak, pantas kau bergaya Kau yang paling hebat, mau kasih tipu sah Kau nominasi, dah Gila harta Tasutau tapi pura-pura lupa Lupa semua yang dong cerita Gampar sana sini sampai satu kampung heboh Hanya budak cinta Cinta yang dulu merah jambu Kini sutarada Seakan hilang dan membisu Dalam lelung hati Oh itu nomor satu Sekarang kau sutralayak lagi Untuk secemburu Biar sudah kau lanjut dengan dia Mungkin kau putulang rusuk Cinta ada di dia Bahagia selalu doa sesertai sampai opa. -opa.